Hati-hati GBP US sedang rebound. Bias harian pergerakan GBP US terlihat berada dalam tren bullish. Saat ini, pergerakan harga saat ini sedang melakukan fase rebound dari golden area Fibonacci di mana diperkirakan harga masih akan berpotensi untuk bergerak bullish lebih lanjut. Cermati pergerakan GBP/USD jika bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area 1,29474 sampai 1,291.37 dengan membentuk pola candlestick bullish yang valid. Perhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25, maka ada potensi GBP/USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.29989, Sebaliknya waspadai jika GBPUS diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.29137 maka ada potensi GBPUS diberbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.28642. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212